Oke, okay, jumpa lagi di Dewasa Auto Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan mendengarkan video-video. Hingga saat ini saya ucapkan alamin Semoga kebaikan menyertai teman-teman. Teman-teman kita mau update mobil. Ada beberapa unit yang sekiranya mungkin bisa merekomendasi. Di antaranya ada Toyota Avanza G bertransmisi manual tahun 2011 dan Nissan Elgrand tahun 2010 bertransmisi otomatis. Insyaallah harganya bisa merekomendasi, bisa menjadi baru juga buat teman-teman yuk pertama kita mulai ini ada mobil toyota avanza bertransmisi manual tipe G warna hitam untuk pajaknya di bulan Mei du, eh, <tuh> untuk pajaknya di bulan Juni 2023 masih hidup dan untuk alamat SNK di darah Jakarta Utara aman enggak bekas laka enggak bekas banjir atas nama perorangan kilometernya pun baru mencapai 100ribuan untuk kondisi saya pastikan masih sangat bagus dan layak pakai Body-body masih kinclong mulus Ban-ban pun masih baru, baru dipakai, baru dibeli ya Untuk ban belakang masih sekitaran 80% Kondisinya saya pastikan masih merekomendasi teman-teman Untuk interior pun masih sangat orisinil Dibalut dengan sarung jok ini Ini retrim, tapi masih bisa dilepas ya Mesin-mesin aman dari rembes. Kayak kaki masih sangat senyap. Masih sangat bagus. Nah, mobil ini kita bandrol 98 juta aja. Yang penting bisa kebagian buat teman-teman. Mobilnya saya pastikan masih sangat bagus, tinggal pakai. Untuk nilai pajak pun nggak terlalu mahal sekitar 2 jutaan ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mau berminat untuk mobil ini bisa menghubungi saya, Japri, ke nomor telepon saya di kolom deskripsi. Dan juga ini ada mobil Nissan Elgrand. Nissan Elgrand bertransmisi otomatis atas nama perorangan untuk alamat SNK di daerah Jakarta Utara, pajaknya pun ini kalah sekali ya. Untuk nilai pajak nanti ada di sini. Ini berplat ganjil atas nama perorangan warna hitam. Untuk keseluruhan mobil masih sangat bagus, hanya lecet-lecet minor pemakaian di sini, tapi ini halus, ini kena dipoles juga bisa masih dapat ya selebihnya mesinnya masih responsif elektrikalnya masih fungsi tidak ada yang error, tidak ada yang rusak kaki-kaki masih senyap, mesin pun masih bagus dipastikan mobilnya insya Allah bisa merekomendasi buat teman-teman tinggal pakai untuk ban masih sangat tebal dengan profil ban Bristol di 2.15 60 r 17 masih sangat layak ya dan bawaan pelaknya pun masih sangat orisinil Nah, semuanya masih berjalan dengan normal. Untuk ban belakang sekitar 60 persenan. Ini kita buka di angka 170 juta masih bisa nego. Nah, buat teman-teman yang mau cash bisa langsung menghubungi saya, yang mau kredit, konfirmasi ke finance teman-teman, atau kita melayani via leasing syariah. Baik, berikut tadi yang telah saya review, saya... Bahas dua unit mobil ini, semoga bisa menjadi bahan rujukan buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dari Rosa Auto undur diri pamit sampai ketemu di video selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.